sem, kembali lagi bersama ngising-ngising channel yang berbeda not unfaida Silahkan komen dan subrek dimanapun kapanpun ngising share dan brother jadi tau Ay hey bro lompat-lompat seperti video ini keren sekali bukan? Apalagi tanpa ada suara benturan-benturan rantai ke prem Itu sangat keren sekali Tapi pada faktanya tidak... atau menggunakan RD yang ada on off-nya atau shadow tidak juga karena itu sangat mahal sekali bro. CU CU Oke bro, ini adalah triks buat kita-kita yang menggunakan RD bawaan ya. Kita akan setting Rantai itu kita akan coba setting. Rantai itu posisi di bawah semua, jadi ya, gerigi yang kecil dan di depan juga di crank gerigi yang kecil juga. Dan itu sangat kita coba. Wow, sangat lentur sekali. Ini akan mengakibatkan benturan. Kita akan coba uh, apakah benturannya itu terlihat dengan posisi seperti ini. Uh, posisinya sangat... Wow, ini ini yang terasa ketika kita di turunan yang terutama jalannya yang rusak ya. Dan kita akan coba naikkan ke grup set yang lebih besar. Uh, namun posisi crank di posisi yang masih yang kecil. Uh, apakah rantai itu kaku atau masih lentur? Wah masih lentur bro. Kita coba. Iya. Yeah lumayan udah sedikit ya agak kaku Oke percobaan ketiga kita akan seperti ini cranknya posisi di paling yang terbesar di posisi terbesar terus bagian sprocketnya juga ya itu kita posisikan di yang paling besar juga uh, kita tekan wah ini sudah kaku Wow, kencang sekali, dan terus ini juga sangat kaku sekali. Kita coba, oke, okay. ini sangat meminimalisir benturan.